balik lagi di channel ini kru, guys, ini kru. Oke okay, guys, kita balik lagi ini kru. Cara menemukan pesawat, guys. Atau dari laut, guys, awat, guys. Di pesawat, guys. Jika pesawat tidak muncul, guys, bukan masih utuh ayo guys ikutin dulu jangan lupa sekses itu untuk ya, langganan ya, kita main nih guys kita masuk ke sini guys ini pesawat air pion pion air masuk ke ya. ya, sini yo yo yo main minicraft lanjut guys temanmu menemukan bui diberikan. Oh, uh, kasih. Kita nyari pesawat Leon yang jatuh dari air, guys. Uh. Kita cari ya, guys. Ayo, lama banget, guys. Makasih, guys okay guys sudah masuk kita ya akan karena itu baru itu sama tes. Halo, kita masuk pantatnya dulu. Iya ya di dalamnya nggak ada air, ada air, guys. Oh pesawat guys. Kena dia. Mungkin lihat tuh tadi kayak guys. Itu ada pesawat yang air, guys. Oh kena dia dalam air, jadinya warnanya beda, guys. Oh, ada. Ini cantik tidak aja, ya, guys. Ya, katanya pada motor gas menyala nih ini pasti. Nah, pesawat air gratis tidak bayar guys. tapi bisa sih kalau bayar juga guys ya nah, guys ya ya waktu saya akan kasih tau deh caranya yang mana sih caranya ya guys ini saya akan kasih tau deh guys ya guys sekarang kita keluar hari ini ya nanti saya akan cek ke tempatnya, datanya. Bagaimana sih caranya naro pesawat dalam air pakai motor gratis bisa bayar bisa gratis juga guys. Sekarang saya tidak nyalain datanya guys, tuh saya tidak nyalain data Kita keluar. Wah, oke oke guys. Wah. Nih guys, kalian download dulu pak, hmm, ini aplikasinya aktif namanya bangun ini craft, ya guys, kita ya guys, eh, ini offline ya guys, tidak ada, nih kita bisa online juga besok bisa juga, tuh bisa gratis, kita bisa mengatur, maka apapun, gratis ya, apa biaya apapun ya. Ini juga tua, Yang di sini ada kita, ada juga ada pesawat. satu ada kapal, ya guys ya. Saya ke saya akan menaruh kapal ya, di pesawat ya guys. Saya saya akan menaruh kapal deh guys. Saya akan menaruh kapal. Ayo, kita akan ngevap di sini, guys. Ngevap dasar, sengit Kalian di PlayStore, gratis. Kalian ada download gratis aja, Kita akan ngasih taruh di sini, guys. Oke, <tik> saya mau kasih aduh, payah kali juga kita. hal terakhir nih, guys. Ya, ini dia ada udah tapi ini guys. Ini nih guys. Guys, saya tidak jadi deh. Kita talone ya guys. Kita keluar aja guys. nah guys. Ada yang like mati masih ya. Karena enggak pendek doang guys. Oke okay guys. Dari nah, saya dan saya cuma segitu aja. Aplikasi ini aja lah, bisa online, bisa offline juga guys. mau nah, Ada rumah, ada hotel, ada sekolahan, semuanya ada guys. Ya, terima ya, kasih guys sudah nonton di channel saya, jangan lupa subscribe guys, ya untuk membantu saya. nah Kalian bisa download aplikasi ini. Sekian dari YouTube saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.